Mungkin harta berlimpah Orang mandiri, bos esek putih Tunggu papan atas, atas kalanya Masuk Wajah bukan banyak simpan Sekali dulu, oke okay sadar jaga jangan apa saja yang penting aku selalu aku menunggu persetan orang susah Baru aku yang penting asik sekali lagi asik ngomong soal moral ngomong keadilan seharap pantiku asik dihutti Hobi yang ku penuh Oh jagonya Maling kelas teri Maling kelas coro Itulah tong sampah Siapa yang mau Berburu datang padaku Sebutkan namaku Bentuk bentuk bentuk bentuk Bentuk Kubentok kumau endeh mobilku banyak harta berlimpah orang memanggilku boss eksekutif toko papan atas atas galanya has Jatuh kanteng banyak simpanan sekali lirik oke oh, saja lah bisnisku menjaga jaga lah saja yang penting aku senang aku menang Persetan orang susah karena aku yang penting asik sekali lagi eh, asik omong oh, soal moral. Adilang sarampang pagi Pasti begitu Mau diangku pergi Bocakonya Maling kelas terima Maling kelas coro Itulah tong sampah Siapa yang mau Datang padaku Cepat 3 kali nama ku Bento bento bento Pasti Tentu.